Ha <laughs> ha ya. Untunglah kau Samad, Raya dapat jalan-jalan tengok kau lumpuh. <laughs> ha Raya di mana pun sama. yo. Hei, tak sama. Anak aku, semua di luar negeri. Tinggal aku seorang di kampung. Bila dah tua-tua ni, dah tak ada siapa dah. Raya... Okey.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 banget iklan raya yang ada di Malaysia guys sedangkan saya dari kemarin itu nyari iklan raya yang ada di Indonesia itu nggak ada, ada beberapa sih, ada 2, 3 seperti itu Nggak ngerti kenapa nggak ada ya guys ya mungkin bukan tradisi seperti itu ya kalau di Malaysia tuh kayak udah biasa aja gitu kalau mau lebaran ataupun bulan puasa Pasti ada iklan Ramadan ada juga istilahnya iklan hari raya ya seperti itu tapi kalau di Indonesia itu iklannya kayak iklan-iklan pendek gitu guys bukan seperti kayak film dan lain sebagainya ya Nah kayak lebih ke promosi seperti itu Sedangkan kalau di Malaysia itu lebih kepada arti dan juga banyak nasihat-nasihat yang ada di dalamnya Itu yang berbeda seperti itu ya guys ya Wow itu menjadi sebuah hal yang dirindukan tentunya Ketika Sumpama ya Sumpama di Malaysia tidak ada iklan raya maka pasti netizen-netizen orang-orang itu pasti pasti akan bertanya, kemana ini iklan Raya kok tidak ada? Pasti seperti itu, ya kan? Karena udah terbiasa, gitu. Nah, langsung saja, guys. Saya sudah penasaran. Di sini ada dari Etika. Etika nih dulu udah pernah saya react juga, ya. Kalau tak silap. Di sini Etika Raya 2023, ya kan? Panorama Abah Den. Nah, langsung saja, guys. Kita play videonya. Let's go. Ini Abah saya. Abah datang dari kampung. Elektrik ni Abah. Hah? Elektrik? Jadi, bila nampak benda dari bandar... ...dia rasa heran sikit. Saya dah lama pindah kat KL. Tapi Abah masih tinggal kat kampung. Biasanya raya orang balik kampung. Tapi tahun ni kami lain beraya kat KL. Wah, oi. Cantik bangunan datang tinggi kat lompong ni. Oh. Eh, boleh kita berhenti tapi dia tak? Abah, uh, sini bukan macam kat kampung. Mana boleh suka-suka berhenti je. Abah nak gambar panorama. Kau nak berhenti. Kau nak bergorak. Kau cap kau. Okeylah. Tapi kena cepat sikit tau. Ya, yeah, ya. Yeah, yeah. tepi dia. Oh, ah. randi kelakson, guys. Okay. Lima <laughs> minit dia. Ah, cepat, cepat apa ni pergi taka kambal ke kena tangkap oh hilang kan apakah tersesat guys oh tak apa apa buat gimana? Jema dah tunggu lama dah tahu. Alah sorry sorry. Tadi abah ambil gambar bangunan Sabah Salon. Lepas tu abah tengok bangunan ni lagi cantik. Sampai tak dah tak pasal muka berapa. Buka cepat kita nak kena balik dah ni. Yalah, yalah. Jom. Oke. Okay. Kena saman. Hei, dah <tuk> sampuklah, kok kena saman. Tak pula. Besok. Abang bayarkan, ya? Tak payahlah. Tadi kan apa nampak pada awak ada satu bangunan tinggi pun tak? Masa dulu tak ada orang yang kelompok dah. Balik bolehkah terpaya memikirkan paroket tak? Abang, lambatkan. Kan kita nak buka puasa. Anak kejap, you. Abah, tak boleh. Semua orang dah tunggu kat rumah tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahumma lakasumna wa bika amanna wa 'ala rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. T. T. Ba. Kenapa? apakah ingat oh, ibu Yang Oh nampak abah tak? Eh, bukan dia ada kat dalam bilik ke? Kat dalam bilik tak ada. Astuh. Abah Abah kat mana ni? Abah. Abah. Macam mana abah datang sini seorang-seorang? Kau lumpuh ni kan dah maju, ada LRT, ada MRT. Abah tahu tak tanggung gisa pasal abah tadi? Kenapa tak beritahu abah nak datang sini? Abah tahu kos sibuk. Jadi, apapun penderitaan saya untuk ambil video ni. Sejak bila abah suka ambil-ambil video ni? Abah ambil video ni bukan tu apa. sayang dan beratin sendiri rumah warga emas. Oh. Oh, berarti saya kira tadi ini rumahnya, guys. Berarti ini kayak yayasan gitu ya, guys. Ya, kayak kayak apa ya, guys? Ya, rumah warga emas, Intan Permata, berarti penit uh, bukan ya? Macam apa ya, guys? Ya, saya tak paham kalau mak maksudnya istilahnya, kalau di sini tuh kayak yayasan panti jompo, mungkin seperti itu ya, guys? Ya, saya tak paham juga lah. Ah, jom kita tengok ya, <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> dulu ya. Untunglah kau saman. Raya dapat jalan-jalan tengok kau lumpuh. Gaya kayak mana pun sama, yo, Hei, Tak sama. Anakku, semua di luar negeri, Tinggal aku sorak di kampung. Udah tua-tua nih, tak ada satu dah. Raya... <tuh> Oke. Okay. Berarti ini penitipan nih guys. Ya kalau di sinilah panti-panti jompo kayak gitu ya. Iya, ke, hari biasa ke, ah, macam inilah. Tak tahu apa nak buat, tak ada siapa nak layan. Kalau boleh, balik nanti, bawa buah tangan untuk kami semua. Okey, Pak Kasim. Kau minta buah tangan, kan? Dan hmm. bagi kau lagi besa. Dan bawa kau pusing-pusing, kau lupa. Kau tengok bangunan-bangunan kat sini Mak, oi, macam nak carak tinggi dia Masa dulu tak ada, tahu Aiden jalan kat kumpul ni Aiden ni LRT, MRT heh, copet sampai Aiden harap Kau semua janganlah rasa suyi Tak lama lagi dia balik Dan dia nak kau tahu Aiden sayang kat kau semua Tahu tak? Huh. Walaupun video ni video biasa, ya tapi pada dia orang cukup bosah manor biar dia orang rasa walaupun ramai usah orang tapi tak seminggu Abah. apa kata kalau kita balik kampung beraya dengan kawan-kawan abah Boto ni? Eh. Uh, tolong adik. Boleh ba. Boleh. Dah. <tuk> Meh, tengok ni. Ni anak dia ni. Ha. Kita akan tengok video Yang Dan Rakan pasal lebih kelumpur gitu. Oh. Anak Dan Jamal dah edit kan? Ya! Oh. Ha. Baik kita tengok! Okay. Oh. Raya tahun ni Memang tak sama Kami balik kampung Tapi bukan itu saja. Kami balik Ke erti sebenar raya yaitu. Berkongsi kemeriahan dengan mereka yang bersama kami. Keindahan raya lebih bermakna dikongsi dengan orang tersayang. Allah. Keren banget sih guys. Konsep dari video ini, ya kan? Keren banget. Jadi memang... Kalau kita melihat ikan ya kita bersama keluarga, ayah dan ibu kita yang masih bersama kita, alhamdulillah, tapi banyak orang di luar sana juga yang sibuk dengan urusan dunia, sehingga bapak ibunya yang sudah tua renta dititipkan ke batik jompo ataupun rumah emas, ya, rumah warga emas seperti itu. Dan itu mereka pasti merasakan kesepian Yang dulunya istilahnya itu bersama Dengan anak-anaknya Dan kita pun tidak menginginkan hal itu guys. Siapa yang Menginginkan istilahnya berpisah dengan Anaknya ya kan Pasti tidak, semua orang tua pasti Seperti itu, tapi karena Berjalannya waktu ya kan Dengan adanya istilahnya Kesibukan-kesibukan yang kita alami Maka mendorong kita Juga hal demikian, tapi setidaknya Meskipun ya kita menitipkan orang tua kepada panti jompo ataupun rumah warga emas tadi. Setidaknya setiap beberapa bulan atau bisa dikatakan satu tahun sekali lah, raya lah. Hendaknya kita bersama mereka seperti itu. Jangan terus menerus kita mengejar dunia. Tapi orang yang melahirkan kita, orang yang merawat kita dari kecil sampai besar sekarang. Malah kita tinggalkan. Karena sebaik-baiknya kita adalah ketika orang tua kita sudah tua renta ataupun usia emas, kita tetap bersama mereka, meladeni mereka, merawat mereka, mencintai mereka. Karena kenapa? Itu adalah kunci surga. Jadi celaka dan celaka dan celaka siapa orang itu kata Rasulullah, ya. Kata Rasulullah itu orang yang seperti ini adalah orang yang sangat-sangat celaka Dikatakan tiga kali oleh Rasulullah SAW Celaka, celaka, dan celaka Yaitu orang yang masih ada orang tuanya ya Dengan usia yang sudah senja Lalu mereka tidak mendapatkan surga. Karena apa? Karena kesibukan dunia Sehingga menelantarkan daripada kedua orang tuanya itu akbar Mereka yang mewat kita loh mereka istilahnya membesarkan kita, yang mencuci pakaian kita dari kecil sampai besar pun, terkadang masih ada yang seperti itu. Allahakbar. Ini klan raya ataupun film lah, film pendek ini memang terbaik saya bilang, karena kenapa ini menyadarkan kita semua betapa pentingnya kita merawat kedua orang tua kita, guys ya. Aduh, Allah ini kita coba baca komentar di sini, guys, iklan yang mengena di hati salam dari Indonesia buat warga Malaysia selamat hari raya, ini baru iklan raya, tak ada nak sedih-sedih semua perasaan dimasukkan sekali betul-betul, bestnya iklan etika nih, pemilihan pelakon dua hero tu memang the best choice ever, iklan short simple akurat deh kan, cantik pula tuh gambarnya, selamat etika dan tim, dan selamat hari raya terbaik etika, Malaysia tanah tumpah daraku, selamat berpuasa di hari Raya Fitri, Oke okay. Assalamualaikum Alhamdulillah bestnya Iklan Raya Dia sedih Tapi positif Dan tak putus asa Walau ada ujian Di situasi yang diingini Oke okay, betul sih guys ya Aduh Dan of course Berbakti kepada Parents Dan sayang Menyayangi Antara semua Sangat-sangat On the point Betul Sabah I will say this The best Iklan Raya In 2023 ya. Jadi memang betul banyak uh, mungkin yang merasa, yang mereka rasakan seperti yang saya rasakan ketika menonton video ini Karena kenapa guys ya? Kita juga tidak menginginkan hal itu ya kan? Jauh daripada orang tua kita Bahkan, bahkan ya kadang ada orang tuh mengatakan Ah jadi orang tua menyusahkan, udah tua menyusahkan Itu, itu hal yang tidak diinginkan Apabila kedua orang tua kita murka kepada kita, maka Allah akan murka kepada kita. Sesukses apapun kita, ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridho kepada kita, kedua orang tua kita tidak ridho kepada kita, maka celakalah kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan kekuatan untuk menjaga kedua orang tua kita Untuk senantiasa menyayangi Untuk senantiasa menghormati Untuk senantiasa istilahnya bersama mereka Yang mana maksudnya bersama itu bukan hanya kita Istilahnya duduk bersama satu rumah Bukan Berpisahnya kita pun tetap bergantung kepada orang tua hati kita ini Tetap memikirkan orang tua Bagaimana orang tua kita Bagaimana keseharian orang tua kita Kekurangan ataupun istilahnya butuh sesuatu sesuatu, kita memang kena siap untuk itu, karena kenapa? itu adalah kunci surga kita, Allah Akbar, terima kasih udah tengok video ini guys, jangan lupa like, share, comment dan subscribe mungkin itu saja video kali ini, terima kasih Etika, the best ya pokoknya pesannya sampai banget ya Allahu Akbar keren Etika nih Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya di Etika guys ya Di Etika Channel seperti itu Nama-nama channelnya Etika ya Oke itu saja video kali ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Pepit Daudri ya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh